Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang meninjau demblot uh, Tanaman kentang Yang ada di Lereng Gunung Selamet Jawa Tengah uh, Tepatnya ini dari Testimonyi Bapak Haridin Yang kemarin saya lihat Di dokumentasi Di video-video Makanya saya penasaran dan hadir di lokasi Untuk meninjau benarannya Oke ternyata Ternyata upanya betul sangat hijau sekali dan luar biasa ini saya sangat kaget juga ini perkembangannya udah sangat tinggi dan okay. sangat subur sekali. ya ini. ya saya mulai klik link dari teplot yang 15 hari yang lalu sudah didokumentasikan saat ini didokumentasikan lagi agar melihat bagaimana perkembangannya ternyata sangat luar biasa nih. Semakin hari semakin bagus pertumbuhannya tanamannya tambah Luar biasa tinggi-tinggi besar Ini akan saya perlihatkan lagi perbedaan dengan yang menggunakan pupuk kimia seperti ini ada perbedaannya dengan nah, memang benar-benar sangat berbeda ya. sekali nah ini bisa saksikan sendiri ya walaupun sama-sama nah, hijau ya tapi sama -sama hijau, pendek tapi ya pertumbuhannya kurang subur dan kurang tebal daunnya nggak seperti ini nih yang dengan organik ekoparming sangat tebal tinggi besar pohonnya dan ini benar-benar ya. perbedaannya sangat jauh Organik memang luar biasa ini Bisa menakjubkan sekali Beda dengan Yang ini nah, ini, ini yang menggunakan ini pupuk ini. kimia 100%, 100 pupuk pemikir. kimia ini Dengan penanaman yang sama Hari yang sama Tapi ini jauh lebih bagus Jauh lebih besar Dibandingkan dengan unsur kimia Ini yang 100% menggunakan pupuk Organik ya, eco -farming ya. farming ya Seperti ini ya Iya, sangat luar biasa. Ternyata benar. Uh, pupuk uh, organik ekoparmi memang benar-benar organik tertinggi. Cek organiknya sangat tinggi, makanya bisa menyuburkan tanaman dan membuat tebal-tebal semua tanaman daun semuanya menjadi lebih bagus, lebih tinggi. Namanya setinggi orang ya Ini sudah setinggi dada ini Padahal baru mau berbunga ini Ini sudah sangat menakjubkan sekali, luar biasa sekali ini benar, -benar bukan ekoparming, bukan iming-iming Tapi ini bukti nyata Luar biasa Ya, setan Oke, sekian dulu. Oke, sekian dulu video peninjauan hari ini. Nah, saya sudah sangat yakin bahwa eko ekoparming sangat luar biasa untuk tanaman kentang. Untuk selanjutnya saksikan nanti video selanjutnya di saat panen. Saat panen, ya. Ini berarti satu bulan, satu bulan lagi panen. Satu bulan lagi, ya. Satu bulan lagi akan menuju masa panen. Nanti dan akan akan didokumentasikan kembali. Hari ini insyaallah mudah-mudahan lancar dan berkah oke sekian dulu nah, lahan subur, petani makmur go berkah no noriba assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih